Selanjutnya di episode 3 drama Bisnis Proposal, sepertinya identitas asli Sin Hari akan terungkap sepenuhnya. Sin Hamin melihat Kang Taemu dan Sin Hari berciuman, jadi Kang Taemu pasti akan mengetahui identitas sebenarnya dari Sin Hari. Hubungan Sin Hari dan Kang Taemu akan semakin dekat semenjak ciuman pertama mereka. Selain itu, Kang Taemu akan meminta bantuan Sin Hari untuk menemui kakeknya dan memperkenalkan diri sebagai pacar Kang Taemu. Kang Taemu juga akan memberikan daftar yang harus diingat Sin untuk membuat kesan yang baik di depan kakeknya. Sinhari akan mempelajari semua detail dalam daftar yang diberikan Kang Taemu. Sinhari juga berusaha mengingat dan mempelajari semua detail itu agar memberikan kesan yang baik. Jin Yong Su juga akan terkejut melihat sahabatnya melakukan hal semacam itu. Setelah semuanya siap, Kang Taemu mengundang Sinhari untuk bertemu kakeknya. Sin Hari memperkenalkan dirinya dan membuat kesan yang baik, sehingga Kang Taemu terpesona dengan Sin Hari. Setelah itu Sin Hari menghabiskan satu hari dengan Kang Taemu. Sin Hari akan mengundang Kang Taemu untuk menonton konser karena dia mendapat dua tiket konser dari Li Minwo di hari ulang tahunnya. Kang Taemu sekali lagi akan terpesona melihat Sin Hari. Namun hal tak terduga kembali terjadi karena Sin Hari terkena bola baseball. Sin sepertinya akan pingsan dan Kang Taemu membantunya kali ini. Ini akan menjadi awal untuk hubungan mereka selanjutnya. Di rumah, Kang Taemu mulai merindukan Sin dan melihat boneka yang diberikan Sin padanya. Karena sangat merindukannya, sepertinya dia akan mengundang Sin untuk berkencan lagi. Mereka akan melihat kembang api bersama dan adegan ini terlihat sangat romantis dan manis. Mudah-mudahan ada adegan ciuman lagi dalam adegan ini. Akan sangat romantis jika mereka berciuman dengan latar kembang api. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.